lewat video BBL yang lagi makan persahabat ya, Masya Allah, ini vitamin sore tadi, yang membuat warga konoha pastinya persahabat bahagia banget ya, karena ini penyemangat bagi auntie uncle online-nya BBL, Masya Allah di momen ini pun persahabat ya, BBL terus sangat pintar ketika tentunya diminta makanan langsung ngasih persahabat ya, ini kepintaran BBL tuh, Masya Allah luar biasa mudah-mudahan sehat terus untuk abang Fatih, semoga selalu menjadi anak soleh menjadi kebanggaan kedua orang tua. Amin. Kita lihat juga persahabat ya beberapa tanggapan komentar di antaranya dari aku sentuh putih bilar. Masya Allah penyemangat Onti seneng banget Onti ini nak lagi hectic di kantor eh lihat abang yang makin ganteng katanya tuh. Ada juga persahabat tanggapan dari Mamdot Alans mengatakan. Masya Allah, baca satu ini lakon nambah semuanya nambah ganteng, nambah glowing, nambah pinter kebanyakan kalau disebut semuanya sehat dan happy, tersiana sama pandamu Amin, Masya Allah memang makin hari, makin pinter dan makin menggemaskan kemudian juga untuk berikutnya bersahabat ya ada informasi juga yang diunggah oleh Kolesar Bagi Singapura ini mengenai kabar yang lagi heboh soal ramalan persahabat ya yang tentunya acaranya ada di TransTV kita simak di channel YouTube-nya TransTV sudah dihapus untuk video Hardi Gumai yang meramal soal empat artis yang berinisial R ini gara-gara tentunya dukungan luar biasa dari fanbase Leslar yang sama-sama kompak persahabat ya untuk tentunya tidak ada lagi video-video yang tentunya menyebar fitnah apalagi soal ramalan itu jangan dipercaya pershabet ya karena kita semuanya kurang respek dengan acara tersebut. Kita lihat juga bersahabat, ada kalimat caption yang ditulis oleh Constar Bank Singapura. Akhirnya take, di takedown juga videonya Si peramal itu dengan sangat jelas Sebut nama Semoga pengacara Leslar segera ambil tindakan Ya Allah Instagram Venus sama Trans 7 blog aku Kenapa takut dan blog aku katanya tuh Ada juga tentunya tanggapan Dari Maisyaruh Idris Yang paling ditunggu-tunggu dia keceplosan Sebut nama Jangan inisial-inisial mulu Dan akhirnya kepleset juga Katanya itu persahabat ya ini gara-gara di take down, persahabat yang takut tentunya diciduk oleh pengacaranya Rizky Bilar. Kita kasih mudah-mudahan Papa B, Bunda Lesti selalu dijauhkan dari orang yang tidak baik. Amin. Kemudian juga untuk berikutnya, persahabat, ada informasi untuk warga Konoha. Ini kabar bersedih untuk warga Konoha. Dikabarkan, diinformasikan, Papa Bilar ini kurang enak badan. Asyafakallah, bapaknya untuk Papa B, cepat sehat, Cepat peraktivitas kembali. Info ini juga kita dapatkan dari Kak Rosa. Teman-teman, kita sama-sama doakan Papa biar ya. Katanya Papa lagi sakit. Semoga Papa bisa sehat kembali diangkat dari sakitnya. Amin. Doa terbaik selalu kita berikan untuk Papa Bila. Hingga tentunya doa baik pun banyak diberikan. Diantari dari akun Maya Lesti Bilar Leslar mengatakan Allah Muhammad Rizki Bilar bin Daniel Edi Al-Fatihah Terima kasih sudah ingetin ya sayangku Maklum, kurang tahu perkara perbedaan pengucapan doa antara laki-laki dan perempuan Ternyata beda, makasih sekali lagi ilmunya Masya Allah Pokoknya saling tentunya mengingatkan Saling mensupport untuk keluarga Konoha Saling dukung pokoknya untuk kita semuanya Doakan mudah-mudahan Bunda Lesti, Papa B dan BBL selalu diberikan kesehatan. Amin. Dan tentunya persahabat kita lihat juga. Di sini ada komentar dari Fatimah, Haneskerkosong, Haneskerkosong satu. Mengatakan, aku sudah mulai curiga pas mereka live TikTok kemarin karena terlihat dari matanya dan tangan Papa Bilar. Kayak baru disuntik, maaf kalau Aku salah. Ada juga tentunya tanggapan dari Julita Mariana 07 Itu bilar diambil darahnya Bukan suntik tapi habis diinfus katanya persahabat Kita doakan saja yang mudah-mudahan Apapi cepat sehat kembali Cepat bisa beraktivitas lagi Karena semuanya sudah merindukan Tentunya kegesrekan, kekiutan, dan kemesraan dari les lain Ini yang selalu ditunggu oleh warga Konoha namun alhamdulillahnya persahabatnya ketika live di tiktoknya Papa B Tiba-tiba muncul persahabatnya Abang El yang ikut jualan Dengan Om Masya Allah Akhirnya muncul juga ya Abang Fatih ini penyemangat banget nih buat warga konoha Mudah-mudahan sehat terus dan menjadi penyemangat bagi kedua orang tuanya Amin, Masya Allah Makin sehat, makin aktif, makin pinter Pokoknya semuanya ada di Abang L yang baik-baik Kemudian juga untuk selanjutnya kita lihat postingan dari Jashi. Wow Ini cantik banget dia. Ya? Model Lesti emang tentunya selalu membuat kita kagum Dengan kecantikannya, dengan kepintarannya Multitalenta sekali Bukan hanya tentunya pandai bernyanyi muda Lesti kejurup pun pandai menjadi model Ini keren banget Kita makin bangga dengan idola kesayangan kita kemudian juga persahabat dari informasi dari Squid Persahabat untuk informasi polling di ajang SCTV Music World 2023, ini bukti terakhir likes 3 nominasi penyanyi dangdut video klip dan lagu dangdut SCTV Music World 2023 ini sebelum di up ulang, persahabat ya, ini untuk bukti Bunda Lesti Kejora di semua nominasi, Alhamdulillah persahabatnya unggul dengan tentunya perolehan voting di kategori penyanyi dangdut paling ngetep 152.250 votes dan untuk kategori video klip, Alhamdulillah mendapat 134.496 votes dan untuk kategori lagu dangdut 294.689 votes. Ini tentunya untuk bukti persahabat ya, bukti like, bukti voting sebelum diapulang oleh SCTV. Mudah-mudahan, Bunda Lesti bisa mengurangi yang penghargaan hargaan SCTV Music World 2023. Kita masih menunggu cedukan hingga kabar terbaru lainnya. Jangan kemana-mana, terus ikuti channel Diva TV yang akan memberikan info-info menarik dan pasti kabar bahagia dari Lesti dan Bilar. Ini dulu informasi di malam ini bagaimana tanggapan kalian setelah kabur berkomentar? Bang terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.